Waspadai GBP/USD Sedang mendapatkan tekanan. Secara umum, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase penembusan area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.34238 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.34487. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212